Baiklah para sahabat lari manapun anda berhak untuk menemani santai pagi kalian saat ini. Pengemis akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Di gambar pertama para sahabat ya, kita lihat di sini ada momen spesial Cidukan idola kesayangan kita yang duet bareng dengan tentunya Kapel Rafi dan Nagita Slavina. Masya Allah ini dua kapal kesayangan banget ya. Terutama Leslar, yang selalu bikin tentunya kita bahagia banget. Pernah dengan penampilan yang sangat luar biasa di atas panggung acara Sofi. Mereka menampilkan keromantisan, kemesraan yang sangat luar biasa. Masya Allah, bahagia terus ya. dan tentu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Melihat mereka berpegangan tangan aja, kita sudah dibikin happy banget. Dan pastinya baper melihat kekiutan, keromantisan yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dari Billar. di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya yang dari akun R36. Mengatakan, "Masya Allah, Leslar dong, idolaku selalu romantis, soul sweet, rumah tangganya jauh dari gosip, komitmen kesetiaan dalam rumah tangga Rizky Bilar. Les Jora. wah, masya Allah banget ya." Semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat perhatikan Momen kiut yang sangat luar biasa juga yang kita dapatkan saat iklan Sophie Idola kesenangan kita selalu saja mesra nih persahabat ya Momen apabila cium pipinya Bunda El Yang tentunya bikin Salvo karena raketnya persahabat ya Yang sampai bolong tuh aduh ada aja kekiutan, kegesrekan Yang selalu bikin ketawa bahagia banget ya dari Leslar kita slide juga ke kedua berikutnya Masya Allah berpelukan Dan kita lihat juga momen romantis di atas panggung Masya Allah luar biasa Siluetnya Leslar emang keren banget Momen ini pun diunggah kembali oleh akun It's Tiba, Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini Dari akun Instagram Budira57 mengatakan Semangat terus untuk Leslar Ini keren banget semakin semangat, semakin kompak, semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat perhatikan di info penting ini karena kita mendapatkan kabar bahwa Leslar akan tampil dan hadir di acara Inbox SCTV hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Tempat di Ramayana C plus GB2 Jadi jangan sampai lupa Hari Minggu bukan hari Sabtu Untuk Leslar ya Hari Minggu tanggal 11 September 2022 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat Sudah resmi, sudah dipastikan Idola kesayangan Lesti dan akan tampil Di acara Inbox SCTV info ini kita dapatkan langsung dari om kevin bersahabat ya yang mengingatkan yang menginfokan jangan sampai lupa ya kata om kevin untuk menyaksikan acara inbox kita semangat, kita kompak untuk selalu mensupport selalu mendukung, dan menyaksikan idola kesayangan kita di acara TV. Dan berikutnya juga, para sahabat, ya kita simak. Ini ada momen special Q di atas panggung acara Sofie Bunda Lesti. Ini joget-joget dan langsung dielus kepalanya oleh Papa Pemilar. Ini momen yang sangat Masya Allah banget ya untuk warga Konoha. Karena momen seperti inilah yang selalu bikin kagum dengan sosok Lesti dan Rizky Pemilar. Dengan menyentuh kepala Bunda Lesti ini Pertanda bahwa Rizky Bilar ini benar-benar sayang banget kepada sang istri tercinta Kita lihat juga bersama di kolom komentar Banyak sekali ya tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Nida Jenong94 mengatakan Masya Allah percayalah seorang suami yang selalu ngelus kepala istrinya Dialah lelaki yang setia Tanggung jawab, Masya Allah, bahagia terus keluarga kecil, leslar, amin Masya Allah banget yang makin dibikin bangga oleh Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya, ke komentar selanjutnya Dari akun Instagram, skor skorarsila12 mengatakan Masya Allah, VIP-nya kayak masih pacaran weh katanya tuh ya Ini cute banget nih Image-nya Lesnar memang seperti kayak anak pacaran aja Dan kita lanjut juga berselamat ya info berikutnya mengenai polling online dengan skarmi Male Celebrities 2022 Rizky Bilar, persahabat ya, di posisi kedua nih, disalib oleh Rangga Azop Papa Bilar mendapatkan voting 6.312 vote, sedangkan Rangga Azop mendapatkan voting 6.520 fosio terus semangat warga Konoha, jangan kasih kendor, kita support dan kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita ini, dan berikutnya juga, persahabat ya, kita mampir ke akun tiktoknya Papa B, satu hari yang lalu nih, persahabat, yang mengungkap video BBL sedang tertidur tapi tetap tersenyum Masya Allah banget kebahagiaan yang Masya Allah juga nih yang kita dapatkan di video ini BBL ini gemes banget dan BBL terbukti anak yang sangat pintar persahabat ya pintar merespon Masya Allah dan tentunya untuk viewersnya bukan kaleng-kaleng persahabat -kaleng, satu hari yang lalu diunggah oleh Papa Bilar di akun tiktok -nya. Viewersnya sudah mencapai 8,1 juta kali ditonton Wow, terbukti ya bahwa Idola kita emang bener-bener banyak orang-orang yang selalu mensupport dengan tulus Kemudian, bersahabat, di unggahan selanjutnya kita mendapatkan kabar dari Emtex nih, bersahabat, ya. Ada sebuah postingan foto kapol Yang pertama ada Heizop, Jolan, ada Leslar, dan mater nih, ya. Idol kesengan kita selalu tampil di manapun nih, bersahabat. Kapol kapol dengan fans terbanyak nih. Wow, kira-kira siapa yang fans terbanyak? Sudah dipastikan, bersahabat, ya. Leslar tentunya mendominasi dan buktikan ya lesnar emang fans terbanyak kita selalu kompak dan solid ya mendukung yang terbaik kita tunjukkan tentunya kekompakan dan kesulitan kita Banyak juga nih di kolom komentar nama Leslar Wow, luar biasa dukungan yang sangat-sangat kompak dari Leslar Lovers Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya